Halo semua, perkenalkan saya Lala dari Yayasan Terumbu Karang Indonesia Di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai tutorial pengolahan data habitat bentik e, Untuk video sebelumnya sudah dilakukan bagaimana pengolahan dengan menggunakan software Agisoft Nah sekarang di video kali ini akan dilanjutkan pengolahan data habitat bentik menggunakan software e-cognition Gimana? Pada software ini akan diklasifikasikan berbagai macam habitat bentik yang terdapat di pulau tersebut Oke, okay, pertama-tama kita buka terlebih dahulu software e nya untuk e, pengolahan di e -cognition ini sendiri terdiri dari dua level yaitu level 1 dan level 2 untuk level satunya kita akan membuat segmentasi yang digunakan untuk memisahkan objek antara daratan laut dangkal, dan juga laut dalam oke okay, pertama kita create new project kita pilih tif hasil dari agisoft Nah, seperti ini. Kemudian, untuk tema tematik layernya, kita insert, kita masukkan data titik lapang yang sudah kita jadikan SHP atau save file. sini saya namakan sebagai sampel satu, klik, -klik oke. OK. Kita cek apakah width dan height-nya sudah ada kemudian kita klik Oke okay. di sini akan muncul hasil ortofoto dari Agisoft. Okay, kemudian kita klik pada proses Tree, kita klik Add New. untuk Dunya kita ganti menjadi level satu. kemudian kita klik kanan pada level 1 Insert Child. Dunya kita ganti menjadi Segmentasi. Penamaan ini hanya dilakukan untuk agar lebih terstruktur dan kita tahu proses-prosesnya. Jadi sangat penting juga. Kemudian kita klik kanan lagi tadi insert child, kemudian algoritmenya kita masukkan multi resolution segmentasi. karena di sini kita akan mengsegmentasi citra drone-nya. Domainnya pixel level, kemudian level name-nya kita ubah menjadi level 1 nah, untuk scale di level 1 ini kita gunakan scale 250 sedangkan shape dan compactness nya kita gunakan default saja yang sudah ada di uh, software e ini kemudian kita klik ok kemudian kita klik kanan dan execute Execute ini adalah proses untuk menjalankan rule set yang sudah kita buat. Kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Okay, proses untuk segmentasi telah selesai Untuk proses segmentasi ini memang Memakan waktu yang sedikit lama Tergantung pada scale dan Juga tergantung pada Ortofoto yang digunakan Karena untuk ortofoto yang kita gunakan ini termasuk kecil Dan juga segmentasinya yang Tidak terlalu besar, eh tidak terlalu kecil sehingga uh, hanya memakan waktu beberapa menit saja karena semakin kecil scale maka uh, prosesnya akan semakin lama dan juga objek yang terbentuk akan semakin banyak pula oke, okay, selanjutnya kita akan membuat rasio antara band-band nah, kita ke bagian future view sini kita pilih object features kemudian customize nah kita pilih create new arithmetic feature nah sini kita akan membuat rasio band biru dan hijau terlebih dahulu klik layer values min masukkan band biru terlebih dahulu layer 3 kemudian klik rasio, kemudian kita pilih band hijau, band 2 dan klik OK, dan create new arithmetic lagi, rasio band biru dan merah, biru dan merah, kemudian layer values mean. untuk layer satu itu adalah band merah layer 2 adalah band hijau dan layer 3 adalah band biru klik OK kita buat lagi untuk rasio band hijau dan merah oke, kemudian kita gunakan rasio band ini untuk mencari nilai threshold uh, yang digunakan yang cocok untuk uh, daratan, kalau dalam maupun perairan dangkal. Selain rasio band ini, kita juga bisa menggunakan layer-layer yang tadi kita coba, yaitu uh, layer merah, hijau, dan juga biru. Oke, kita coba terlebih dahulu untuk layar untuk rasio band biru dan merah kita coba dinilai 1,1 sampai dengan 2,6 Nah di sini terlihat teman-teman nah, bagian biru ini menandakan laut dalam tidak lewat dari tidak masuk ke dalam e, wilayah perairan dangkal Nah, maka rasio band ini bisa kita gunakan untuk klasifikasi laut dalam kemudian cara untuk e, membuat klasifikasinya kita klik kanan pada segmentasi kita pin new kita buat dulu terlebih dahulu klasifikasi klik ok kemudian klik kanan lagi insert child kita masukkan assign class untuk domainnya image object level terus levelnya level 1 threshold conditionnya kita masukkan sesuai dengan nilai yang sudah kita cari tadi di sini kita menggunakan rasio band biru dan merah kemudian kita masukkan nilainya tadi antara nilai 1,1 lebih dari 1,1 dan juga kurang dari 2,6 kita klik ok untuk use classnya sini kita masukkan laut dalam kita klik oke OK. untuk warnanya kita pilih saja kita klik ok kemudian kita klik kanan dan execute oke hasilnya seperti ini, kemudian kita cari lagi nilai threshold untuk Uh, perairan dangkal maupun daratan, untuk daratan kita bisa coba lihat pada rasio band, band lainnya. Bisa kita tambahkan, bisa kita kurangkan di sini. Karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba dan kita mendapatkan untuk nilai threshold daratan itu pada rasio band hijau dan merah dengan nilai 0,95. Nah, bisa kita lihat di sini walaupun tidak semuanya daratan tertutup tapi tidak apa-apa nanti bisa kita lakukan editing klik kanan lagi pada klasifikasi insert child kemudian kita gunakan algoritma sign class threshold conditionnya yaitu banding R kurang dari 0,95 oke okay. kelasnya yaitu daratan kita execute seperti ini hasilnya karena yang sudah ke execute adalah laut dalam dan juga daratan. Kemudian selanjutnya kita coba untuk kelas perairan dangkal. Untuk kelas perairan dangkal, kita menggunakan rasio band biru dan merah lagi. Dinilai 0,9. dengan 1,1. Oke bisa kita lihat di sini raihan dangkalnya sudah tertutup semua. Kita masukkan lagi kelas lebih dari 0,9 second conditionnya kurang dari 1,1 klik ok kelasnya yaitu perairan dangkal kita klik ok warnanya kita execute nah seperti inilah hasil dari klasifikasinya untuk bagian-bagian yang belum tertutup ini bisa kita edit dengan cara klik kanan pada toolbar kemudian kita pilih toolbar kita centang untuk menu manual editing Nah, akan muncul seperti ini kemudian kita bisa pilih ini daerah daratan dengan cara mengklik shift dan gerakan mouse ke sesuai dengan daratan yang dipilih seperti ini kemudian kita pilih kelasnya itu pilih langkah, kemudian klik kanan, klasifikasi selection. Costa, oh, mohon maaf. Di sini kita harusnya memilih daratan untuk kelasnya ya. Nah, maka kan dress ini. Bisa di-zoom juga, kita pilih yang menurut kita adalah daratan, kita sesuaikan seperti rumah, kapal, dan lain-lainnya, kita masukkan pada kelas daratan saja. edit bukan hanya daratan saja bisa juga yang lainnya seperti itu cara mengeditnya nah untuk uh, editing yang sudah fix dari saya sudah pernah dilakukan pada hasil citra yang sama bisa kita buka terlebih dahulu Nah, hasil editing tadi akan terlihat seperti ini Untuk cloud dalam, perairan dangkal, dan juga daratan Kemudian kita akan lanjut kepada proses selanjutnya yaitu level 2 Pada level 2 ini kita akan mengklasifikasikan habitat bentik Oke, kita buat proses 3 untuk level 2 klik kanan lagi, kita insert child proses pertama yaitu copy level pada proses ini kita akan meng level 1 terutamanya yaitu perairan dangkal agar ada pada proses level 2 sini kita menggunakan algoritma copy image object level kemudian levelnya yaitu level 1 kelas filternya, kita akan memilih perairan dangkal kemudian untuk level name-nya kita ubah menjadi level 2 kita pilih below karena level 2-nya berada di di bawah level 1 kemudian kita klik ok kemudian kita execute oke, sudah selanjutnya yaitu kita akan berkali ke proses segmentasi. Kenapa dilakukan proses segmentasi ulang pada level 2 ini? Karena skala yang digunakan yaitu berbeda yaitu di sini kita menggunakan skala 1:25 di skala tersebut lebih kecil sehingga artinya objek-objek yang terdapat pada Citra Drone ini akan tersegmen lebih kecil lagi daripada sebelumnya untuk domainnya kita pilih image object level levelnya level 2 kelas filternya itu perairan dangkal oke. Okay. kemudian scale parameternya kita ubah menjadi 125 untuk level 1 tadi kita menggunakan scale 250 kemudian kita klik ok lalu execute oke kita tunggu lagi sebentar oke sudah selesai kemudian kita klik kanan lagi open new selanjutnya adalah proses klasifikasi pada proses klasifikasi ini, yang pertama kita insert data terlebih dahulu atau masukkan data training yang kita gu akan gunakan menggunakan algoritma assign class by thematic layer levelnya level 2 untuk class filternya layar dangkal untuk thematic layernya kita gunakan thematic layer 1 untuk atributnya kita gunakan ID atau keterangan jika teman-teman membuatnya seperti itu. Kemudian untuk class mode nya kita gunakan create new class. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita execute. Oke di sini sudah uh, ada beberapa kelas baru pada kelas hierarki seperti karang hidup, karang mati, lamun, pasir, dan juga rabel kemudian kita langkah selanjutnya yaitu training data pada proses training data ini kita akan menggunakan algoritma classifier Kemudian levelnya level 2 class filternya kita masukkan kelas-kelas habitat bentik yang sudah ada. Kemudian di sini kita operationnya kita pilih training karena di sini kita akan mengaplikasikan data lapang sebagai data training. Kemudian konfigurasinya kita isi dengan SVM karena di sini kita akan menggunakan algoritma SVM type-nya kita pilih svm kemudian untuk features ini kita pilih object features, layer value min, kemudian kita pilih semuanya kecuali yang max diff ini oke okay. klik ok kemudian kita klik ok lagi kemudian execute Selesai, kemudian kita akan berlanjut kepada proses execute SVM. Di sini, kita akan menggunakan lagi algoritma classifier, akan tetapi untuk class filternya, kita pilih perairan dangkal dan operationnya kita akan menggunakan apply karena kita akan mengaplikasikan data lapangan yang sudah kita masukkan dan kita train tadi ke dalam citra foto drone Konfigurasinya nya kita pilih svm kemudian kita klik ok kita, kemudian kita execute level 2 nya kita tunggu beberapa saat Hingga terjadi perubahan pada citra drone, seperti ini. Oke, kita bisa lihat di sini terdapat beberapa warna. Misalnya, ini lamun, ini adalah rabel, ini adalah karang hidup, dan ini adalah pasir. Kemudian untuk ini adalah karang mati. Oke sekarang saatnya kita mengekspor kita klik export pada toolbar kemudian export results kita pilih namenya select classes -nya. kita pilih all untuk export type-nya kita pilih raster file kemudian content type-nya kita pilih classification dan formatnya dalam bentuk tiff untuk levelnya kita export yang level 2 saja kemudian kita export kita pilih di mana tempatnya oke, coba kita cek ulang Oke ada seperti ini tanda jika sudah berhasil tereksport Oke sekian tutorial dari saya. Terima kasih.